Mulut raksasa kegelapan pecah dari tanah dan menelan tubuh Song Zhen dengan kecepatan yang mengejutkan. Di depan banyak tatapan ketakutan. Sizzle-sizzle. Song Zhen menghilang segera setelah tubuhnya ditelan. Hanya sekelompok besar cahaya hitam aneh yang bergoyang di udara. Sementara itu, energi jantung yang berdebar samar keluar dari dalam. Mulut surga melahap. Lingkungan tanah berbatu yang berantakan itu terdiam sesaat sebelum semua orang akhirnya pulih. Segera, mereka menjerit tajam. Mereka telah melihat serangan kuat Song Zhen sebelumnya. Namun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Lindong juga dapat menggunakan langkah yang sama. Bagaimana ini mungkin, di tengah keributan, mata semua orang dipenuhi dengan kejutan. Bagaimana mungkin Lindong menggunakan seni bela diri ini milik sekte Taozong? Apa yang terjadi, Feng Qing, yang duduk di atas batu besar? juga memiliki ekspresi terkejut. Matanya terpaku pada cahaya hitam yang bergoyang itu. Aura Song Zen telah menghilang segera sejak dia tertelan. Seolah-olah dia telah tertelan ke perut hitam. Wajah cantik Lanying juga diisi dengan ekspresi terkejut. Dia sedikit mengernyit dan bergumam. Mulut surga yang menyantap yang digunakan lindung mungkin sama dengan yang ditampilkan Song Zen. Namun, riaknya sangat tidak jelas. Mungkin karena dia dengan paksa menyambar. Kekuatan Menelan, Song Zhen Bagaimana mungkin bagi Lindung untuk merebut kekuatan menelan Song Zhen? Bahkan kita tidak bisa melakukan itu. Song Qing bergumam pada dirinya sendiri. Kita mungkin tidak dapat melakukannya. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain juga tidak dapat melakukannya. Lindung bukan orang yang sederhana. Kata Lan Ying Feng Qing tidak bisa lagi bertahan dalam menghadapi kata-kata ini dari Lan Ying. Lindong mampu memaksa Song Zen sampai sejauh itu. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia mampu. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Song Zen, tidak akan ada lebih dari lima orang di seluruh Golden Nirvana ranking yang bisa mengalahkannya. Dengan kata lain, Lindong saat ini akan lebih atau kurang memiliki kualifikasi untuk diperingkat sebagai lima anggota teratas dari perang seratus kerajaan, mengingat latar belakangnya dari kerajaan peringkat rendah. Bisa mencapai tahap seperti itu akan benar-benar sangat menakutkan. Bang, sosok yang menyedihkan menembak mundur dari medan pertempuran tidak jauh dari daerah berbatu yang berantakan. Setelah itu, dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya sekitar lima kaki di depan sebuah batu besar. Kekuatan mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya dan langsung menghancurkan batu besar di belakangnya. Rangan juga keluar dari mulutnya. Jelas dia menderita beberapa luka. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Sosok seperti hantu muncul di udara dan menatap pria itu. Yang telah mengerang dan mundur di bawah. Sosok itu tertawa samar. Wajah tampannya memiliki ekspresi ejekan. Orang dengan penampilan yang tampan secara alami adalah Little Marten, Sementara orang yang menyedihkan itu adalah Songke. Yang bertarung dengannya. Sejak awal, Marten kecil sudah di atas angin. Faktanya. Songke tidak lagi menyembunyikan niat untuk menang. Sebaliknya, ia hanya ingin mengikat Martin kecil. Songke jelas memahami tingkat kekuatan Little Martin setelah pertarungan mereka. Secara komparatif, dia tahu bahwa dia lebih lemah dari Little Martin. Selain itu, yang terakhir memiliki berbagai taktik aneh dan dia sangat kejam. Karena itu, mustahil baginya untuk mengalahkan lawan semacam itu sendirian. Ekspresi hijau dingin muncul di wajahnya ketika Song Songke mendengar cemoohan Little Marten. Namun, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya saat ini. Setelah kakak menghabisi bocah itu, dia akan bisa membebaskan dirinya. Pada saat itu, kami berdua akan bergabung. Terlepas dari betapa tidak lazimnya orang ini, dia pasti akan berakhir sekarat. Petik 2. Songke mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Setelah itu, matanya dengan cepat melayang ke arah medan perang lindong. Ketika dia melihat Song Zen ditelan oleh mulut hitam besar itu, ekspresi menakutkan di wajahnya tiba-tiba mengeras. Dia tampak seperti badut. Muncul sangat lucu. Sepertinya tidak ada harapan untuk menyelamatkan hidupmu yang terakhir. Martin kecil mengejek. Bocah itu sebenarnya ingin menjebak kakakku dengan kekuatannya. Dia pasti sudah gila. Songke berbicara dengan tegas, namun kejutan melintas di matanya. Ini membuktikan bahwa dia merasa tidak pasti di hatinya. Namun, Martin kecil terlalu malas untuk peduli tentang hal ini. Matanya melihat ke arah cahaya hitam. Bahkan, dia merasa cukup terkejut bahwa lindung benar-benar mampu memaksa Song Zen sampai pada tingkat sesingkat itu dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, beberapa medan pertempuran lainnya termasuk Sui Ying dan yang lainnya juga merasakan keributan ini Setelah itu, wajah mereka juga dengan cepat berubah menjadi lebih pucat secara instan Sangat kuat dibandingkan dengan wajah putih pucat kelompok Sui Ying, kegembiraan liar dan ekspresi kaget melonjak di wajah kelompok Liu Bai Beberapa saat kemudian, sebelum mereka mengucapkan dua kata ini dengan susah payah Pertempuran antara Lindong dan Song Zhen bisa dikatakan penuh pasang surut. Dari kerugian awal, Lindong saat ini dengan kuat meraih posisi atas. Song Zhen, yang telah bertindak dengan cara yang kuat sebelumnya, sekarang telah direduksi menjadi negara yang sangat menyedihkan. Sehubungan dengan tatapan kaget di sekitarnya, Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka. Matanya menatap tegas ke cahaya hitam yang menggeliat di udara. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadarinya, dia jelas mengerti bahwa benda yang tersembunyi di dalam cahaya hitam ini bukanlah kekuatan menelan. Alih-alih, itu adalah kekuatan melahap yang asli. Lindong hanya sengaja menggunakan metode yang mirip dengan kekuatan menelan agar tidak mengekspos keberadaan simbol ancestral leluhurnya. Selain itu, riak di antara keduanya juga agak mirip. Karena itu, mudah baginya untuk meniru langkah itu. Bang bang, di bawah fokus Lindong, cahaya hitam yang melilit Song Zen tiba-tiba mulai bergetar intens. Tampaknya ada sesuatu di dalamnya yang berjuang keras. Mata Lindong tetap acuh tak acuh dan dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Gerak-gerik cahaya hitam itu menjadi semakin intens dan kekuatan Devouring meresap ke dalam yang dipancarkan secara liar. Bum bum bum. Song Zen yang tertelan olehnya jelas menunjukkan beberapa jejak menjadi gila. Sebuah serangan mengerikan meletus dalam cahaya hitam. Seseorang bahkan bisa mendengar raungannya yang marah dipancarkan dengan samar-samar. Ekspresi banyak orang berubah sedikit setelah mendengar raungan Song Zen. Raungan itu mengandung perasaan bertemu dengan jalan buntu. Mungkinkah Heaven Devouring Mouth yang digunakan Lindung benar-benar menyusahkan sampai-sampai Song Zen tidak dapat melarikan diri? Beberapa cetakan tangan terus muncul di lampu hitam. Semua orang bisa merasakan sikap histeria orang di dalamnya. Ledakan. Namun, harus dikatakan bahwa kekuatan sebenarnya Song Zhen cukup kuat. Meskipun dia telah mendarat dalam kondisi berbahaya ini. Usahanya yang liar telah menyebabkan banyak garis retak benar-benar terbentuk pada cahaya hitam yang tampaknya tidak bisa dipecahkan ini. Garis retak itu menyebar dengan cepat. Akhirnya, mereka benar-benar menyebar terpisah. Pada saat yang sama. Banyak figur cahaya juga muncul dari dalam dengan kecepatan seperti kilat. Mereka terengah-engah saat mereka berhenti di udara. Ekspresi mereka pucat pasti saat mata mereka menjadi ganas seperti hantu jahat. Dia keluar. Banyak seruan meletus dari sekitar daerah berbatu yang berantakan saat semua orang memandang Song Zhen. Yang telah memecah cahaya hitam. Song Ke, Sue Ying dan yang lainnya menghela napas lega. Tampak seolah-olah mereka telah terbebas dari beban besar. Sepertinya kamu benar-benar berpikir terlalu banyak. Songke tersenyum ganas ketika dia melihat Little Marten sebelum berbicara. Begitukah, Marten kecil mengangkat alisnya. Wajahnya berisi senyum main-main. Hati Songke langsung tenggelam ketika dia melihat senyum dari pihak lain. Pada titik ini, Song Songzen, yang muncul dari cahaya hitam, menatap tajam ke arah lindung. Ekspresinya sangat merusak, sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya dengan benar. "Swoosh," Song Zhen tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu karena sosoknya langsung keluar. Angin telapak tangan yang jauh ganas membanting dengan marah ke arah Lindong yang menunggu dari segala arah. Namun, Lindong tidak melakukan apapun dalam menghadapi serangan oleh Song Zhen ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya saat matanya menatap Song Zhen yang tampak menakutkan dengan ketidakpedulian. Setelah itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan dengan lembut bertabrakan dengan angin telapak tangan Song Zhen. "Bam! Suara jernih terdengar, namun fluktuasi kekuatan mengejutkan yang diharapkan tidak muncul. Angin telapak tangan Song Zhen yang tampaknya ganas telah benar-benar tersebar ketika melakukan kontak dengan tangan Lindong. Apakah masih ada kekuatan yang tersisa di dalam tubuhmu?" Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat wajah buas yang berada dalam jarak dekat. Adalah mungkin baginya untuk mendeteksi toren seperti ketakutan yang muncul dari dalam mata pihak lain. Setelah itu, dia sedikit tersenyum. Kekuatan mengerikan di telapak tangannya meletus seketika. Retak. Suara tulang yang retak bergema di atas tanah berbatu yang kacau ini dengan cara menusuk telinga secara instan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.